mong belah kang Onoi, mong belah aku nak korban, ibu kefat, aku tu wedus sing sunguneh aku belantongnya tak kada nih pak orang sunguneh langgar setahun, ibu usah, Gus, nak lewati suratul mustaqim cekelan nopo bu. Kalau belah nak korban, iku tu sing sungune apa? belu tapi onakik ma ya akhirnya sing korban keren-keren, berkuasanya rakenek, ibu cekelan kan, jadi ini nak wedus korban kan. Ditumpah itu cekelan apa sungu lana rano sungu nih gus piye gus himpun ya, pun pak terserah pak terserah aja gus padahal kaca ake misalnya siang pua lana rano sungu nih rodi kur juta rongatu ngono sungu nih tolongjuta gak masalah deh nih tiba tibo keserana cekelan <laughs> aduh adeo masalah uang <hesitation> ah, nah, nih kandani sing pan sapi sapi kubutu bu kan kubuti tapi sungu nih cilik sing golek belantong ya. Toro wong belah, ngomong dia ni lo nong iso ngono, dia rau sangono, supaya ngono suar ko, itu suka <hesitation> suka suong wong, supaya yang nong sing repot-repot, supaya ngono sing kailat, kilat, suar ko, sampeh, sampai kau malaikat, lekat, kue ron roko, ya, nih, nih, kui yo liwat, jadi diwatu rakutu, jadi wa imingkum, illawari, tuh, mesti wong diwatin roko, tapi caranya rau sa, ora wajib nopo. Wah, wow, tipe pilihan, saman ke penutup halangan ya monggo. <laughs> <laughs> seru surunan, ah, <laughs> awi tak jamin dong. Dewa nunggu nih gambaran nabi ku besi is ngono. cik dikantol di kongi sor. Jadi orang kongowot dong, isian apa? Kantol di kongi sor. Jadi malaikat vekian rokok, iwan panitia tukang kantol di seng nopo. Loh, potensi nih, lho. Terus notifik, tahu nas yang terbang, lho. Aman, nopo? Innallaha wa malaikatahu yaqudduna 'ala an-nabiy, te ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yo dadi ora sandi rencana ngono kus nudon bek pengeran. Ana intadani abdi. Lah sik direncanane ngono engko dipraktekno pengeran ngono. yakin sakoe gampang. yakin tapi yo dimodali modali ikhlas itu paling gampang. Ngamal sing ikhlas ora usah pamer Tapi ora usah pamer ora kok tersaji rohno wong ya dirohno wong dadi sareat syariat, nak iku apik. In tuttu sadaqati fani imanan apa jadi dadi ikhlas lan kadang diketokno nah, ben dadi hukum masal. Nek nah, wong penting sedekah, sota kok terus ikhlas. Oh nak kok ra ono wong roh, Rano wong roh berarti rano ajaran, Rano ajaran malah kacau agamu jadi runtuh. Siswe so, so, aku ngalem tapi ra tak ketokno, nah, terus ra ono wong mulih. Jebule njaluk ra ono sing diketokno. <gulia> nah, ketokno apane? Inna wa'atu rabbika Indonesia ning wa'atu ilmu saat uta ilmu, ilmu tentang kiamat. Mata takum, kapan terjadi obo kiamat? ata ta ku mu wayun silu kira aja to napa wayun nazil kira aja to napa inwa ento ilmu sah wayunas sidil khoy na pina temriki wayun zilu bitakhfifin napa wayunzilu watastitilan tastit wayunas silu dadi kira ana sing wayunzilul khoy ana sing napa wayunas zilul onasing alwe saing udan e biwakten ana ing siji wektu ya Allah mukang pirsa sapa wa ing wektu wa ya Allah mukang pirsa sapa ta'lamah ing apa wa fil arham ka dalam rahim agak-agak ronok itu lanang sama saya tahu itu jadi Allah itu tidak bersama, lanang tahu itu soal saiki ini teknologi, roh itu sudah besar, 6 bulan agak tunggale. ketika sperma jadi sperma itu kan sudah dirahim zaman lagi hamil rong jam jam, ngerti gak dokter lanang widoknya? terus saiki ini tapi sekarang ilmu medis, USG ngerti lanang widok sudah 6 Pengiran pengirahan dawa huwayak lamu wafil arham, yang di Rahim, jadi Allah meskipun sperma baru dua menit dua detik kalau itu calon manusia Allah wes berso lanang we, we doel. Lano mungkin saya kira kan terlambat, terlambat melepuh. Waalaikumul anh orang ngerti wahid yang salah si cimana salah satu saya yang terlalu sopohiruwa ita lal yani Allah taala. Bergemas yang tenggini rahim niku, ngatenggi kulwarai gih. Allah nak ngendikan ku imani wahe. Nak ono kelompok ketiga, iku yakini ini gawiane manusia. Misalnya ngatenggi terang noki. Kanthi ini Quran apa walaili idza yawsya wan nahari idza tajalla wama khalaqa dzakaro wal unsa demizat sing lanang mbek wedo berarti yo ya, menungso nek ora lanang yo ya, wedo kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa bobo burus paham nggih hmm. itu yang menurut Allah kalau enggak lelaki ya perempuan global ini male Penambahan kuli nah Naura ibu ibu Wongalem ini penting ibu ibu mas. Seniru Wongalem kan yokoyok. Kalau balen imali, kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gawianya manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma kholaqoz zaka wal unsa. demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan ya sudah manusia itu kalau gak lelaki ya kemudian ada satu fakta yang kita sebut bukan hakikat yang kita sebut yang kita omongkan yang kita katakan bahwa itu bernama Hunsa wongwandu itu kita yang mengatakan tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan coba misalnya ada orang lelaki terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai dia menjimak perempuan, mungkin jadi anak. Karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani. Wandu. Tapi ini, di mata hakikatnya, tetap dia kalau nggak lelaki, perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fakir. Kita butuh hukum fakir kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? kawinnya gimana? kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena kalau kita putuskan lelaki cukup mabena surah war itu pula yang menjadi pertanyaan muawiyah muawiyah dulu itu musuhnya ali perang bareng ditakai wong raih soh, khunsa nak sholat sepundi? akhirnya surat sedinali, ali. pas musuhan itu saya Ali ya, pidato, terpidato. Muawiyahiku musuhku, tapi nak masalah ilmu takwa aku. Di umum lo khutbah. <laughs> karena ini ilmu harus terbuka, jadi diakses secara terbuka karena nggak boleh kitmanul manul ilmu. Saya dikenal, nggak boleh kita manul ilmu. Saya dikenal, nggak boleh kita manul ilmu. Saya dikenal, kencing di alat penisnya maka jelas dikenal, nggak boleh kita manul ilmu. Saya dikenal, perempuan, karena ini kita butuh fakirnya, secepatnya harus kita putuskan, karena misalnya dia sholat, pakai galila lagi atau perempuan itu hukimah min haisuh makanya tetapnya soal kita mengatakan, agus yang dunia itu ada khunsa, pembagian Qur'an gak lengkap, rangkap orang rambda semuanya sing keliru jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia, kalau enggak lelaki, ya perempuan lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa mulai ini saya tafsir jalanan sampai dulu yang wa bahwa makhluklah kuadzakar wal insa beliau mengatakan gini: wal khunsa kuadzakarun aw unsa indawah khunsa itu hakikatnya kalau enggak lelaki, ya perempuan karena Allah tidak mengakui ada kategori ketiga makanya kita sempatnya memberi hukum tadi tapi kalau kita diskusi ngarang feke atau sana bakasan honsa itu biye, hukumnya biye hukumnya gampang, kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi hu kalau yang aktif penisnya, ya berarti dia solatnya ala rijal, kalau yang aktif farjinya, ya berarti bisa. ya sudah begitu, berarti ada enggak hukum honsa? enggak ada tapi secara fakta, orang seperti ini kita sebut honsa, paham ya? Podo, Allah mengendikan. sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya wayahnya Allah. Soal Wong Relanaw itu, umm mengert, ngerti. Tapi ngertine deh, itu kan orang mafil arham belum mah. mah. itu apa saja. Dia kan paling ngerti lanang wido edo. Lah yo lanang ada tafsir. Kalau bolak balik matur, Allah mengendikan wayak lama mafil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim apa Rahim ini baik untuk anaknya enggak, Rahim ini subur enggak untuk anaknya zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja kemudian Mufasir mengatakan mah itu lelaki atau itu yang ngomong Mufasir, bukan yang ngedikan Allah, <laughs> oh, faham ya? lah Mufasir yang mengatakan anak itu terbantah untuk periode enam bulan oleh mana balik paling kembali ke Tawidawab Zubar tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatesi lanang ta wedo padahal makna itu mukham apa saja lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa toh tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu sebagian faham, sih kalau mas menane ngaji menane ngaji paling gak iso ibu-ibu faham lah ra paham lah si ibu-ibu paham lah nek ngaji itu sorar. Kalau beli ini malah ojo geman tentang pembagiannya Allah malah dia masih dinali yo hakikatnya orang nohunsa na aradakar yo unsa mereka Allah muda bahwa makhluk zakaroh walunsa nah saya ini hunsa secepatnya kita putuskan kalau yang aktif peni ya sudah ala alarijal kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rojul misalnya dan seterusnya dan seterusnya lamulan orang ngerti wahid yang suci suji minnas salah sati sayang telus sopohiru woi salian awa ta'ala walaiklamulan orang ngerti sopoh nafsu nawawaan maja yang ngopo tak sibung lakoni sopoh nafsu ngudan yang siswa Ya kali orang tuh gak tahu apa yang dilakukan siswa terus gue mendingin ini, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap hari subuh turuh roh seorang kan nuruti adat itu kan raroh hakikoti siswa mati tau lah dan nuruti menuruti bantah yo kena saya tahu besok sama apa ya tapi kan nyatanya raroh dan sarjanana bersubuh turu jebule diamuk bujumu, kan ora sido turu ngerti toh sarjanamu ngantor jebule kecelakaan kan ora sido ngantor cuma cara umumnya wong ngono iku darani ngerti umume wong seperti itu dekne muni nger, ngerti tapi hakikaté kan gak ngerti wong terang dong, no. gak diamuk ora paham-paham jadi kalau ngamuk singkan tapi wi jane sarate neng terang dong, kadang ngamuk min khairin sanging api au sari ono toh elek lah wae ngerti hu ing bu eng almadkur min dalik sapa ta Allah taala wa taala. Wa mata tir dan orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya artine ing dhi bumi tamu tu bakal mati sapa nafsu. Wong ya ora roh ben mati ning Terus kok mbah bantah. Wonten Gus sing ngerti. Niku sapa pengedar narkoba itu sing terkenal. Ya. Kan doro, merga dihukum mati. Wah mesti nusaho kambangan matiku. <laughs> ya ora roh, iso keputusan eksekusinya diganti. diganti. jadi potensi roh yaiku. iku Heh? Potensi roh iku. Lah penjajal Loh ikan potensi roh dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di, di misalkan bangga misalnya. ya tapi kan dia ya tetap urar roh. Insya Allah perubahan. Insya Allah ya urar roh lah Soal Insya Allah almanusohmu nih aku susuk iroh, ya, aku susuk iroh boleh jari ku ya, ragu, Tapi hak ke kote urar roh. Cuma tangguh manusohmu nih ku istirahani. Roh manusohmu kok dituwe istirahani suke. Itu so, roh wo yo kere kaape manusohmu.